Kali ini saya akan memutarkan sebuah film yang sangat seru dan sangat menegangkan, yaitu Wolfpack. Jangan lupa subscribe dan like movie Zikri. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang anak muda yang sangat ganteng. Pemuda tersebut berprofesi sebagai dokter. Dia bernama Tong. Dan sedang memeriksa si orang yang kena tumor ganas di kakinya. Dia pun memberi obat menawar kepada rekannya untuk mengobatinya. Selanjutnya dia pergi menaiki bis. Yang menuju ke Luxor. Di dalam perjalanannya. Dia memandangi foto ayahnya. Dan tak lama dia dihampiri oleh seorang si wanita. Wanita tersebut mengatakan kalau dia dari dinas kesehatan dan menawarkan tong suatu pekerjaan yang di mana ada 12 orang anak tersesat di Gunung Bromo dan mereka kekurangan staf. Tong menyanggupi pekerjaan tersebut. Setelah tong setuju dengan pekerjaan tersebut, gadis tersebut menyuruh supir untuk berhenti. Tak lama tas tong dibuang di tengah laut. Tong pun marah karena disitu situ berisi dokumen dan uangnya. Tak lama beberapa saat helikopter datang, menjemput Tong dan membawanya. Tong pun berkata kalau dia sedang diculik dan tak lama dia dibius dan tak sadarkan diri. Tong pun terbangun dari tidur panjangnya dan dia berada di sebuah gurun serta disambut dengan beberapa anggota bersenjata. Mereka semua ditahan. Dan ini adalah ketua para anggota bersenjata. Dan ini adalah bos dari anggota tentara bayaran bernama Dion. Mereka pun menemui dokter yang bernama Tong. Dan menyuruhnya masuk. Tugas Tong ialah mengambil selongsong peluru yang ada di kepala kakak sepupu dari si ketua pemberontak tersebut. Dengan peralatan seadanya, Dokter Tong berhasil mengambil selongsong peluru tersebut. Setelah berhasil, Dion pun memberikan isyarat kepada anak buahnya, dan perkelahian pun terjadi di antara mereka berdua. Tong yang tidak tahu apa apapun Hanya bisa terdiam dan mengangkat tangan Dion meminta radar Dan mereka pun pergi Menggunakan mobil jeep Di pertengahan jalan Dion dan para anak buahnya Menukar sebuah mobil Dan mereka pun pergi Dari lokasi tersebut Ketika lagi sibuk Tong memanfaatkan pintu darurat dan dia pun kabur. Tak ingin kehilangan jejak, Dion menyuruh seluruh anak buahnya untuk menangkap dokter tersebut tanpa harus melukainya. Dan dengan mudahnya dokter tersebut ditangkap oleh Dion. Dion berkata kepada Tong, kalau tugasnya telah selesai, dia akan memulangkannya kembali. Tong pun berkata, "Engkau telah menculik kuda, menodongkan pistol di kepalaku." Dion yang tak suka basa-basi langsung menunjukkan berlatih, dan tong pun melihat logo yang ada di belati tersebut, mirip dengan logo yang ada pada ayahnya. Dion akan memberitahu tong, "Asalkan dia mau menyetujui kontrak yang ada." Tugas Tong adalah mencari pria yang ada pada foto tersebut. Misi pertama dokter Tong dimulai. Dari memegang suntik, beralih menjadi memegang senjata. Wow. Mereka pun tiba di lokasi. Pemantauan pun siap dilaksanakan. Satu lemparan cukup untuk meredam beberapa saat. Dan salam untuk memasuki wilayah tersebut dimulai. Pasukan Dion pun berhasil memasuki ruangan yang tempat penyimpanan regulator gas. Dan mereka pun berhasil membekukan regulator tersebut dengan mudahnya. Di sisi lain, Dokter Thor melihat seorang ayah yang dibunuh. Dia pun mencoba menembak, namun sayang dia gagal. Alhasil, para musuh mengetahui keberadaan mereka. Dan mereka pun mulai memborbadir tempat tersebut di sisi lain para musuh menambah squad-squad mereka dan semakin terpojok para anggota Dion dokter Tong pun tak ingin tinggal diam dia juga berusaha untuk mengeluarkan skillnya dokter Tong mencoba menembak tabung minyak tanah tersebut namun tembakannya belum ada yang kena dia hanya bisa memberikan resep obat kepada pasien menyadari apa yang dilakukan oleh dokter Tong temannya dokter Tung pun tersebut dengan mudahnya merubukkan tabungnya tanah. Alhasil mereka semua dipukul mundur dan membuat para musuh terbakar. Setelah misi mereka gagal, Dion memarahi dokter tersebut. Dia mengatakan kepadanya, jangan pernah melakukan hal bodoh tanpa perintahku. Setelah itu mereka pergi di tempat persembunyian senjata. Namun indra pendengaran Dion sangat tajam. Tak lama anak kecil tersebut diculik dan anak tersebut mengatakan, apakah anda ingin membeli senjata? Lalu mereka mengikuti anak kecil tersebut. Lalu anak kecil tersebut membuka berangkas yang sangat luas Satu persatu senjata pun dikeluarkan. Menyadari ada hal yang aneh. Dion menyandar anak tersebut dan menyuruhnya untuk digeledah. Anak tersebut digeledah. Dan barang-barang yang ditemukan semuanya. Sangat mencengankan bagi mereka semuanya. Tak tinggal diam, Dion mengatakan siapa yang menyuruh. Tak tinggal diam, dokter Tong menyuruh Dion untuk melepaskan anak tersebut. Setelah itu, Tong meminta Dion menceritakan tentang belati tersebut. Dan rekan-rekan Dion mengeluarkan belati. Dia mengatakan kepada dia bahwa ayahnya adalah tentara bayaran. Tong yang mendengar hal tersebut sangat-sangat frustasi dan tidak percaya akan hal tersebut. Ketika hendak berjalan kaki, Tong mendapati sebuah bis dan dia pun menaikinya. Sialnya, Tong berhadapan lagi dengan para bandit-bandit tersebut. Setelah tiba di sebuah apartemen, Rekan-rekan Dion mencari peralatan-peralatan yang ada Dan senjata-senjata yang ada Baru saja berkumpul di markas mereka Ternyata mereka semua sudah disergap oleh para anggota Dan mereka pun dibawa untuk diinterogasi lebih lanjut Di sisi lain, seorang anggota politikus bertemu dengan ketua gangster Colley Membicarakan tentang sebuah gas yang akan diledakkan beberapa saat lagi Tak lama Dion dibebaskan dan para anggotanya mereka mendapatkan misi baru untuk dikerjakan Misi mereka menyinahkan sebuah bom dan mengawal ibu menteri Misi mereka pun dimulai dengan pengawalan ibu menteri Hingga sampai ke tujuan Para anggota-anggota Siap Mulai melaksanakan tugas Sementara itu Ibu Menteri Mempersiapkan berkas-berkas Yang diperlukan Di sisi lain Departemen Keamanan Menunggu dengan cemas Dan tegang Selang beberapa saat Tak lama mereka pun tiba Ibu Menteri Dengan cepat Menonaktifkan tabung gas tersebut Tanpa mereka sadari musuh telah datang Dan siap akan membunuh siapa saja Dion yang tak ingin misi ini gagal Dia pun menyuruh kepada ketua Departemen Keamanan Untuk menonaktifkan kode secepat mungkin Kotak tersebut diberikan kepada Bomsel. Bomsel menuju ke lantai atas, dan ketua gangster Chole melihat Bomsel menuju ke lantai atas. Dia pun menembaki Bomsel hingga tewas di tempat. Di sisi lain kode tersebut batal. Dokter Tong berusaha mengejar gangster Chole, namun ia kehilangan jejak. Dari pengejarannya tersebut hingga membuat frustasi dokter Tong. Sementara itu anggota Dion lain menyelamatkan ibu menteri hingga selamat. Di tempat kediamannya Dion merasa kehilangan dan merasa sedih. Tak ingin bersedih lama-lama Dion mulai melakukan serangan B. Mereka akan pergi ke ladang gas Yang dimana telah disandra beberapa insinyur Setelah itu mereka memasang bom Misi balas dendam pun dimulai Dengan menaiki pesawat mereka pun pergi ke lokasi tersebut Dan disinilah kita lihat free fire dan PUBG Pendaratan yang sempurna Mereka sedang memantau gangster Colley Sementara itu di dalam ruangan mereka sedang melakukan penembakan Dan di luar juga terjadi penembakan Dan granat dilepaskan BOOM Bos Dion dan anggota gangster Koli Berhadapan satu lawan satu Dion yang ingin membebaskan rasa bersalahnya Dia berusaha membalaskan dendamnya dan membunuh gangster Choli. setelah berhasil mengalahkan gangster Jolie Dion dan teman-temannya berusaha menjinakkan bom tersebut agar tidak meledakan tabung gas setelah berusaha mereka berhasil dan membuang bom tersebut jauh-jauh good job tak lama mereka melakukan salam perpisahan kepada teman mereka yang gugur dalam misi peterangan tersebut film pun habis kita akan berjumpa lagi jangan lupa like dan subscribe mohon maaf bila ada kata-kata yang salah